Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan bersama saya Ohim Di channel Ohim satu kawan Ingat tampilan ini kan kawan Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan Bagaimana caranya untuk menambahkan semua tensi untuk jam tayang Kemudian Saya akan melanjutkannya untuk setting satu persatu dari ekstensi sendiri Untuk random user agent Kita perlu setting Open setting Kita perlu setting ini kawan Ini tidak usah dihidupkan, dimatikan saja Kemudian di generator setting HK window aktifkan, Firefox window aktifkan, Opera window aktifkan, Firefox Linux aktifkan, ini matikan, kemudian klik save, kemudian menuju ke. Luper ini tidak usah di setel ya kawan, asal rd penjenangan itu sudah memenuhi syarat dan bagus itu tidak perlu. Begitu juga dengan auto top, auto top ini tidak perlu di setel. Terus kita menuju ke VPN. kita coba satu VPN yang atas sendiri ya kawan ini adalah negara UK atau United Kingdom alias Inggris saya tambahkan YouTube kita close ini kita udah menghidupkan satu IP bagaimana caranya sebelum kita masuk ke YouTube kita kita cek dulu di whwn.net. Kita klik cari. Ini untuk ngecek IP-nya ya, kawan. Bagaimana IP-nya terkuat kuat atau tidak. Di sini berapa? 70% kawan. Bagaimana untuk mencapai 100% kita scroll ke bawah dulu di sini, ini yang merah ini. Kita cek yang ini tim zone ya kawan, tim zone dibuat di Eropa atau London. maka kita setting saja waktunya di klik lihat kanan bawah, change date and time kita ubah ceng tim ZM ini diubah di London di Eropa London ya kawan ini statusnya di Eastern Island kita cari London London London London manakah kau London 123 London nah ini dia London kawan. kita klik Oke okay ini juga oke. Okay. Setelah itu kita refresh ini halaman ini kawan. Kita refresh. Ini sudah biru. udah hijau itu artinya sudah tidak merah itu aman ya kawan. Nih lihat sudah berubah kan menjadi berapa? 100%. Kalau sudah begini, baru kita menuju juga YouTube-nya, kawan. Kita cek lagi, baru sih di sini. Jangan cari, boleh cari channel kalian di sini, boleh juga judul. Video kalian, kalau pengen memperbaharui keyword, meningkatkan keyword, atau ranking YouTube channel jenengan, jenengan boleh pakai judul atau keyword. Terserah, yang penting jenengan punya keyword apa, masukin saja di kolom penjarian. Oke okay, Kita Tambahkan dulu Saya tambahkan dulu Untuk clear history Pakai ini ya kawan Shift c Control Atau CTRL Kemudian delete Ini hmm, matikan Ini kan less hard Ini di setting di all di all time kawan. Lalu kita clear data. Ini sudah bersih kawan. Kalau tidak percaya bisa dicek di control H. Nah, ini bersih kan kawan? Di sini bersih. Kemudian baru kita kalau mau ganti IP kita pindah ke sini saya akan menambahkan bagaimana caranya untuk mengkoloning chrome itu sangat sederhana sekali kita tambahkan koloning chrome dulu biar banyak koloning, -koloning chrome nya itu kita pilih add ini continue with token terus pilih warnanya terserah saya suka warna putih terus ini Ditulis saja satu lalu down kita tambahkan lagi satu baru satu kawan kita tambahkan sampai terserah mau berapa lah 1000 juga enggak apa-apa kawan kalau memang Cukup RDP jenengan kalau punya RAM berapa GB? Close, close, close. Nah, di sini sudah ada kan? Ini ada. Oke, sampai sini dulu saja kawan. Jangan lupa untuk menambahkan donasi, like, subscribe, dan komentarnya ya kawan. Dukung channel ini sampai kapanpun ya kawan. Mohon maaf bila ada kekurangan.